enam tujuh delapan sembilan sepuluh kalah. kalah kalah Dengar dia kok. Cari kali dia. Kamu. Kamu. Wah, mudah pingsan itu. awan ngangkat. itu cuma Iya, Mama. Bisa Mama. Awas, baliknya. Itu dia eh? ada. kali kan. eh payungan kan. Kalau lupa Gokil. <laughs> lah ngira Ibu Makasih ya, Bos. Kali kanan kami sudah mulai, sebaiknya udah jadi bicara. Boleh nggak ya, yaaah ngerak emo kapan aku yang ada yang sama Sabran uh <laughs> mah oleh Upacara. <multiple dahs> <s3> <saya> <tukorgan. inseng> 1945, satu langkah ke depan, jalan, luruskan. Janji siswa ya Pak Mulai janji siswa. Pembacaan teks pancasila oleh pembina upacara diucapkan oleh seluruh peserta upacara. ucapan Panca Prasetya Korpi berarti HGN forum bacaan Korps Gawai Republik Indonesia dan asb. Asb. Ayu, ada sudah tidur lagi dua belas, siapa yang menendek? siapa? aduh dari Jawa Barat. Kau dari Jawa Timur berjanji satu-satu Kepada kepada Amanat pembina upacara. Si Si Persembahan lagu-lagu. guru. guru. guru. guru. guru. guru. guru. guru. Oh, uh -huh. Persembahan lagu-lagu oleh tim Paduarsa. Untunglah nauh men samanya tadi nya baga jeung diri di dalam Akhirnya, akhirnya. Oh, akhir lah, apa poni? Kau punya partitur na? ke, internet. Abadi, abadi, abadi, abadi, abadi, abadi, dengan nama bantuan Bacaan doa. <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beri memori Amin upacara Wassalam itu Habis abinya gak ketul, ke. biasa. Ih, ayah anu kudus teriulis, nah, penep, ayah serius iji Teh lah, karena pendek gue. serius iji. Iya, ulah Upacara selesai, selesai? selesai. di Kembali ke tempat. Penghormatan kepada pembina upacara. dan Biasa Paris yang super biasa. Ini upacara patra berkenan meninggalkan baru <laughs> upacara Eh, hey, sura. Sura kelabu. E, Capo. Eh doa. Mohon setelah ini serius Tapi doa ombah kita ke ya? <laughs> serius, serius. Serius. Candil. Anu candil. Naresa dia kolong. <coughs> Balik ke tempat. Yang ceman siap Oh iya, teman dan marco, Tadi pembina upacara berkena meninggalkan Pemina upacara Kamu Langsung balik kanan Hei, Iya, kita tembak udut, karena, smoking, smoking, smoking. Abgang, abgang. Abgang, abgang.